Kucing Peterbal, kucing yang eksotis dan menawan Jika Anda mencari kucing yang unik dan eksotis, maka kucing peterbalt bisa menjadi pilihan yang menarik. Kucing Peterbalt merupakan kucing yang berasal dari Rusia dan terkenal dengan keunikannya yang tidak dimiliki oleh ras kucing lainnya. Kucing Peterbalt adalah hasil dari persilangan antara kucing Donskoy dan ras kucing lainnya seperti Oriental, Siamese, dan Sphinx. Kucing Peterbalt adalah kucing yang relatif baru dalam dunia hewan peliharaan dan baru dikenal pada tahun 1994 di kota Set, Petersburg, Rusia. Kucing ini memiliki bentuk tubuh yang ramping kaki yang panjang dan elegan, serta telinga yang besar dan lebar. Salah satu ciri khas kucing peterbalt adalah bulu yang tipis dan jarang. Bahkan ada beberapa kucing peterbalt yang tidak memiliki bulu sama sekali. Kucing peterbalt juga dikenal dengan sifatnya yang ramah, lembut dan sangat dekat dengan pemiliknya. Mereka suka bermain dan selalu menunjukkan rasa kegembiraan dan keceriaan. Kucing Peterbalt sangat suka mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya dan akan menjadi kucing yang sangat akrab dengan keluarga. Selain itu, kucing Peterbalt juga dikenal sebagai kucing yang cerdas dan aktif. Mereka suka bermain dan senang diberi kesempatan untuk bermain di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kucing Peterbalt juga sangat menyukai permainan dengan bola kecil dan mainan lainnya. Dalam hal kesehatan, kucing Peterbalt umumnya sehat dan tidak memerlukan perawatan khusus. Namun, karena bulu mereka tipis, kucing peterbalt membutuhkan perhatian ekstra terutama di musim dingin. Kucing peterbalt memerlukan ruangan yang hangat dan sebaiknya diberi pakaian terjas jika harus berada di luar ruangan pada musim dingin. Kucing peterbalt adalah kucing yang populer di kalangan pecinta kucing eksotis. Meskipun mereka termasuk kucing yang relatif baru, namun kucing peterbalt sudah menjadi salah satu ras kucing yang dicari dan dihargai oleh para pecinta kucing di seluruh dunia. Jika Anda mencari kucing yang cerdas, aktif, dan sangat dekat dengan pemiliknya, maka kucing peterbalt bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, kucing peterbalt juga memiliki beberapa variasi warna bulu yang indah dan menarik, seperti putih, hitam, abu-abu coklat, dan banyak lagi. Beberapa kucing peterbalt bahkan memiliki warna bulu yang unik seperti warna harlequin yang jarang ditemukan pada ras kucing lainnya. Meskipun kucing peterbalt memiliki bulu yang tipis dan jarang, mereka tetap membutuhkan perawatan yang tepat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan bulu mereka. Biasanya, kucing peterbalt perlu dimandikan secara teratur dengan sampo khusus untuk kucing yang tidak memiliki bulu atau memiliki bulu tipis. Selain itu, Kucing peterbalt juga perlu dibersihkan telinganya, dipotong buku, dan diberi makanan berkualitas tinggi untuk menjaga kesehatannya. Bagi Anda yang tertarik untuk memelihara kucing peterbalt, sebaiknya Anda membeli kucing dari peternak yang terpercaya dan memastikan bahwa kucing tersebut telah divaksinasi dan diberi perawatan kesehatan yang memadai. Kucing peterbalt juga perlu diberi lingkungan yang aman dan nyaman untuk hidup, seperti memberikan tempat tidur yang empuk dan hangat, mainan yang aman serta lingkungan yang bersih dan bebas dari bahaya. Dalam kesimpulannya, kucing Peterbald adalah ras kucing yang unik, eksotis, dan menarik. Mereka memiliki sifat yang ramah, cerdas, dan aktif, serta tidak memerlukan perawatan khusus. Namun, sebagai pemilik kucing Peterbald, Anda perlu memberikan perawatan khusus pada bulu mereka dan memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk hidup. Jika Anda mencari kucing yang indah, cerdas, dan penuh kasih sayang, maka kucing peterbalt bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan hewan peliharaan.